Hai guys Hidup ini hanya setengah sayap nyamuk Dunia yang kau agungkan Yang kau muliakan Yang kau takkan hebat ini Hanya setengah Nisfu jinahi Setengah sayap nyamuk Andai kau dapat Kau jangan sombong Karena dia hanya setengah sayap nyamuk Andai tak dapat Jangan sedih Karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk kita lanjutkan vlog berikutnya, jangan kemana-mana.